Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jumpa lagi di channel Deros Auto. Teman-teman, terima kasih yang sudah stay, yang sudah menonton, dan mendengarkan di Dero Sauto buat teman-teman yang belum subscribe bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang bisa memberikan informasi khususnya di bidang otomotif dan seputar informasi, informasi yang lain bersama saya Mang Kebot halo nah kumada nama Mang Kebot sehat alhamdulillah, sehat. alhamdulillah. ini Kalian senior day. saya namanya Mang Kebot bener gak betulan kita lagi di Namiro Mobil ya Namiro Mobil kita mau review stoknya beberapa unit betul stok Namiro mobil stok-stok yang akan saya review bisa memberikan inspirasi buat teman-teman atau barangkali sekedar informasi aja ya betul-betul yes. nah, silahkan di review satu persatu pada ini. nah ini Mag ini ada Siti tipe E Tipe eh tahun berapa nih pada Deddy? Tipe Matic, eh makanya buat yang Oh iya, tahu, tipe E eh, tahun berapa ini, Din? Tahun berapa? Tahun 2010, makanya buat 2010 Ini, kalau nggak salah, plat nomornya daerah Bekasi Berplat ganjil, pajaknya di bulan Mei tahun 2010 tipe eh, Matic ya Kebot? betul-betul untuk harganya 135 juta masih bisa nego pake masih, masih bisa nego. datang aja hadir ke sini nah, harga yang kami sebutkan harga terjangkau baru open price ya betul-betul pokoknya teman-teman ada pengajuan angka <coughs> ada pengajuan harga info aja ke saya atau Kebot. betul Kebot, nomor telepon Kebot tolong Siap. Ini. boleh buat Kang Deddy hopeng saya nih kita lagi cari cuan 0877-112-1304 nah. Kalau enggak mampir ke blok A5 nomor 18 Namiroh Mobil Dengan Kebot ya? Dengan bangkebot, ditunggu teman-teman Pokoknya pagi ada ya Kebot Ada, saya stay di sini sampai maghrib Sampai mag malam? Sampai bisa? malam, kadang sampai jam 8, jam 9 Subuh bisa? Subuh enggak, oh, kita enggak. sholat subuh, sholat subuh kita Jadi Silakan. khusus hmm. subuh beliau salat subuh silakan di review lagi okay. Pak Deddy Avanza nah ini mangkai yang hmm. tipe City ini DP 25 juta mangkai betul angsurannya 3,8 betul masih bisa dinego ular. pokoknya DP 25 ini baru open price betul baru open yang kita buka pokoknya kalau ada pengajuan angka pengajuan harga bisa langsung hubungin Mangkebot. mangkebot atau pada dia di Japri aja. Terima kasih. Mudah-mudahan ya teman-teman, ajuin aja angkanya. Mudah-mudahan jodoh buat teman-teman. Amin, amin, Jadi amin. Itu ya Am Mangkebotnya. Betul. Uh -uh. Oke, okay, selanjutnya Mangkebot. Ini Apansa Pelos. Apansa Pelos. Metik 2015 ya. Apansa Pelos 2015. Betul. Berplat ganjil, uh -uh. alamat Jak Tangerang Kabupaten. Betul. Ya teman-teman berplat ganjil. Pajaknya di bulan lima, Mangkebot, kilometernya masih sangat rendah loh. Betul. Kilometernya ini baru mencapai 66.000. Yang saya lihat di mobil ini, 66.000 kilometernya. Bertransmisi otomatik, warna hitam ya. Atas nama perorangan. Open price-nya di 145, Mangkebot bisa digoyang bisa digoyang teman-teman atau konsumen ada yang minat datang ke Mobil ditunggu untuk harga ini kan kita pengajuan baru pengajuan betul. kalau teman-teman ada yang nawar keluarin aja angkanya bisa telepon ke, telepon ke saya atau Mangkebot betul gitu hmm. untuk DP di DP 20 juta angsuran 4,5 puluh 47 bulan jangan bilang mahal ya ini kan baru open price gitu ya Kebot ya yeah. datang aja ke Namiroh mobil uh -uh. Oke, selanjutnya nih Mangkebot, ini ada R3 R3 tahun 2012 13 Tahun 2013 bertransmisi otomatik tipe GL GX, sorry R3 tipe GX tahun 2013 warna merah, plat ganjil Pajaknya Agustus panjang tahun depan Alamatnya Tangerang Kota Kilometernya masih 61 ribuan. Betul, betul. Nah, atas sama perorangan ya? Iya, Pak Deddy. Perorangan di... apa PT sih? Perorangan. Perorangan ini. Perorangan ya. Mm -hmm. Oke ya teman-teman, ini open price nya di angka 130 juta masih bisa nego. Sekali lagi ya teman-teman, angka yang kita ajukan ini baru open price teman-teman ada penawaran ajuin aja kita betul mudah-mudahan gitu rejekinya teman-teman rejeki kita iya gitu. siapa tahu teman-teman rekan-rekan ajak aja kena miral betul kalau memang mau jalan hubungi pak deddy atau nah. saya kalau untuk body-body kendaraannya kayak kaki maupun mesin insyaallah masih oh. sangat layak ya pokoknya ada PR apapun pasti kita sebelum jadi kita konsultasi kita informasikan setelah itu kita konsultasikan, kita akan rapihin. Sekedar info Pak Deddy, Siap. kalau Mankai kita bot. tuh beli mobil atau kendaraan bekas gini, Betul. saya berani bekas tabrakan Benar. ataupun banjir. Benar. Itu pantang buat saya, Betul. karena takutnya konsumen kecewa, Betul. segala macam. Betul. Jadi saya nggak terima itu. Nah. Pokoknya Insya Allah, Mankai bot ini orangnya amanah, sakit nama warohmah <laughs> Tinggal satu lagi. Nah ini, ini Honda City, eh, eh apa? Toyota Vios. Pios gear manual warna silver tahun 2007. Harganya 92 juta. Betul. Makasih. Transmisi manual. Bisa nego. Platnya genap alamat serang Pajaknya April. Untuk kilometernya berapa nih? Kilometer 100000 ribuan ya. Tapi nah, ini transmisi manual pingin. ya. Harganya 92 juta. 92 juta, teman-teman, ada yang mau ngajuin angkanya langsung aja. Jangan malu-malu. G, tapi ini bukan mantan loh Bukan, bukan Untuk mantan, nggak ada yang tipe G Betul, mantan nah, saya buang Mantan udah dibuang ya Udah ke laut ya Jangan-jangan <laughs> dibuang, kasihan Kali aja itu mantan masih bisa diberdayakan Betul Nah, kita ada Kaila Kaila E tahun 2016 Pajaknya di bulan 10 Oktober Tahun depan panjang ini bertransmisi yang manual warna silver atas sama perorangan untuk kilometernya masih 70 ribuan ya kalau nggak salah ya teman-teman harganya di open price 120 juta masih bisa nego buat teman-teman yang punya angka ajuin aja saya akan naik banding mudah-mudahan angkanya bisa ketemu untuk DP, DP 20 juta angsuran 3 juta 300 kali 47 bulan Teman-teman mau nawar DP 10 juta, mau nawar DP 15 juta, ngomong aja ke saya, Insya Allah saya akan ajuin, mudah-mudahan harganya kena di teman-teman, rezekinya teman-teman. Nah teman-teman, kita ada lagi Suzuki suzuki Ignis, Ignis tipe GL, bertransmisi manual warna merah tahun 2018, plat nomornya daerah tangerang Kabupaten, berplat genap, pajaknya di bulan Juli tahun 2023 masih panjang banget warna merah ya teman-teman ini harganya open price di angka 120 juta masih bisa nego untuk DP DP 20 juta angsuran 3,3 pokoknya teman-teman ada angka berapa-berapa aja ke saya nggak usah malu-malu kalau emang itu kena angkanya kita bisa lanjutkan untuk negosiasinya ya Oke teman-teman, berikut tadi yang telah saya review, yang tadi saya tawarkan. Semoga mobil-mobil ini bisa merekomendasi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari tutur kata maupun dari segi tampilan. Saya dari Dero Auto undur diri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam otomotif.